Cinta yang ada di hati bukan lagi untukku. Mohon pengertian dari, jangan dekati diriku lagi. Padiluka. Si terasa sampai saat. dekati di diriku lagi Pedih luka yang kau buat dulu Masih terasa sampai saat